Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengalami kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang harus sangat lancar dan mampu melumaskan utang di bulan November tahun 2021, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Tusudet yang pertama adalah for open tackle ataupun 4koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus kini sangat lancar dan mampu melunasi hutang di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan keuangan pekerjaan karya seorang Taurus akan sangat meningkat plus kehidupannya juga akan sangat meningkat yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan 4 pekerjaan yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi di sini juga digambarkan seorang Taurus mampu berbagi yang dimana dalam kategori ini untuk melunasi hutang di bulan November tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. secara umumnya Queen of Pentacle itu diaktikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang terdekat seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri dan di disini menggambarkan Sesok seorang taus akan mendapatkan rezeki yang sangat lancar yang dimana di sini seorang taus mengalami peningkatan karir peningkatan keuangan yang dimana di sini berkat doa dari seorang pasangan berkat doa dari sebuah keluarga serta di sini seorang taus bisa berbagi atau dalam kategori melunasi hutang yang dimana hutangnya tersebut berada di dalam kategori orang sekitar orang terdekat ataupun seorang wanita dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The cara of Fortune itu diartikan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan lain, memberikan kesempatan kedua serta memberikan kesempatan lain. Dan jika kartu The work, kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Taurus mendapatkan kesempatan yang dimana mana di sini mengalami kebanjiran rezeki mendapatkan rezeki yang sangat lancar, yang dimana mana di sini juga mendapatkan kesempatan untuk melunasi hutang di bulan November tahun 2021. Kepada orang di sekitar ataupun yang bisa dikategorikan kepada orang terdekat tangguh sendiri Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Fork of sword ataupun empat pedang Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris Yang dimana sini digambarkan seorang Aris Reskinya sangat lancar dan mampu melunasi hutang di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan tingkat kepukusan Aris dalam bekerja sangatlah tinggi sangatlah meningkat yang dimana di sini akan berdampak positif kepada karet yang menyebabkan keuangan finansial meningkat lagi dan di sini kehidupan juga akan berubah menjadi lebih baik di sini juga digambarkan seorang aris akan suka berbagi kepada orang-orang terdekat yang dimana disini sini membuat pintu keseninya akan semakin terbuka sehingga di sini seorang aris digambarkan mampu melunasi utang di bulan November tahun 2021 dan untuk kaktus support energinya adalah page of cap Secara umumnya, page of card itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang iris mengalami tingkat kepukusan yang dimana di sini, di dalam kategori bekerja yang mampu menolak keuangan finansial lebih bagus lagi, serta di sini seorang iris suka berbagi kepada orang-orang terdekat, yaitu di dalam kategori seorang anak yang membuat pintu rezeki seorang iris semakin terbuka, sehingga di sini seorang iris mampu melunasi hutang di bulan November tahun 2021, dan jika kartu lewat kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan. Seorang Aris mendapatkan kesempatan lain, mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat lagi. Yang dimana di sini seorang Aris akan mampu melunasi hutang kepada orang-orang terdekat. di dimana di sini seorang Aris suka berbagi kepada orang anak yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lewat di bulan November tahun 2021. Dan untuk kartu ZD yang ketiga adalah Tuyo Pentacle ataupun 3 poin. Untuk pesudiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang pesudiak bisnis yang dimana di sini digambarkan seorang bisnis meski sangat lancar dan mampu melunasi hutang di bulan November tahun 2021 Di sini digambarkan keuangan finansial Seorang bisnis sangatlah jauh meningkat yang dimana di sini semua usaha yang dilakukan, semua pekerjaan yang dilakukan akan berhasil maksimal di bulan November tahun 2021 yang membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi Dan di sini juga digambarkan seorang bisnis suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang membuat pintu reski akan semakin terbuka lebar sehingga di sini digambarkan seorang prises akan mampu melunasi hutang di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan prises dan di sini menggambarkan keuangan Finansial. Kali kehidupan seorang Pisces akan jauh meningkat di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan sudah berbagi kepada orang-orang, yang dimana dalam kategori orang tua yang mampu membuat pintu reskis semakin terbuka, sehingga di sini seorang Pisces mau membeli utang di bulan November tahun 2021. Dan di sini setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Pisces akan mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu lewat kita gabungkan dengan cerdik yang ketiga di sini menggambarkan seorang bisnis mendapatkan kesempatan lain mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan peningkatan karir, untuk melunasi hutang untuk mendapatkan rezeki yang sangat lancar yang dimana di sini seorang bisnis digambarkan usaha pekerjaannya akan sangat berhasil di bulan November yang membuat keuangan finansial serta kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu cerdik yang keempat adalah Ten of sword ataupun 10 pedang. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Scorpio rezekinya akan sangat lancar dan mampu melunasi utang di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Scorpio sebelumnya pernah mengalami pengkhianatan di dalam kategori pekerjaan di dalam kategori kehidupan yang membuatnya down dan di bulan November tahun 2021 Scorpio menjadikan itu sebagai pelajaran hidup dan mampu mempun bangkit untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi untuk mendapatkan karir pekerjaan keuangan finansial lebih bagus lagi yang dimana sini setiap pekerjaan ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain serta tidak mau mengharapkan orang lain yang dimana sini akan utama positif kepada rezekinya dan seorang Scorpio akan mampu melunasi utang di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah Naik open tackle. Secara umumnya, naik open Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya dibawa tiga puluh tahun, seseorang yang dekat dengan Scorpio, seseorang yang berada di sekitar Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan Seseorang Scorpio akan mendapatkan rezeki yang sangat lancar, dan mampu melunasi utang di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio menjadikan pelajaran pengkhianatan yang ia dapatkan dari partner kerajaan, dari orang-orang sekitar yang sebelumnya membuat daun namun di bulan November itu semua ia jadikan pelajaran untuk mendapatkan kehidupan finansial lebih bagus lagi yang dimana di sini pekerjaan ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain yang berdampak positif kepada kehidupan dan keuangannya dan jika kar pelawat kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Sosok seorang Scorpio mendapatkan kesempatan kedua kesempatan lain untuk memperbaiki keuangan finansial di bulan November tahun 2021, yang dimana sini setiap pekerjaan dilakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain, yang membuat itu disediakan semakin terbuka, sehingga disini seorang Scorpio mampu melunasi hutang di bulan November tahun 2021 kepada orang-orang terdekat ataupun kepada orang-orang sekitar. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah eight of sword, ataupun delapan perang untuk sedek yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo. yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo rezekinya akan sangat lancar dan mampu melunasi utang di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo sudah terasa terlirik di bulan November tahun 2021 dan mulai merasa putus asa namun di dalam keputus asaan itu ia menemukan jalan untuk membuka sebuah usaha untuk membuka sebuah pekerjaan untuk membuka sebuah peluang yang dimana di sini mendapatkan income kepada dirinya dan berhasil ia lakukan di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini membuat keuangan finansial lebih bagus lagi sehingga di sini seorang Virgo akan perlahan mulai melunasi hutang di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup. Seharusnya King of Cup itu dia seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang usianya di atas. Pirgus sendiri seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo mampu move on. Bagi dari keterpurukan daun yang ia alami dikarenakan sudah mulai merasa terlalu utang di bulan November tahun 2021 yang dimana mana di sini seorang Virgo suka berbagi cerita kepada orang sekitar, dan di sini orang yang lebih tua memberikan sebuah semangat kepada seorang Virgo, memberikan satu pekerjaan yang dimana di sini akan mampu mendapatkan keuangan finansial lebih bagus lagi. Sehingga di sini, seorang Virgo mampu melunasi hutang di bulan November tahun 2021, dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang kelima, di sini menggambarkan. Seseorang pirlbo mendapatkan kesempatan lain, mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan keuangan finansial lebih bagus lagi. Di mana di sini dikarenakan diberikan masukan oleh seseorang yang lebih tua, seseorang yang lebih pengalaman kepada seorang pirlbo sehingga di sini keuangan finansial bisa berubah lebih bagus lagi. Dan di sini seorang pirlbo mampu melunasi utang di bulan November tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan, 5 zodiak yang rasginya lancar dan mampu melunasi utang di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama taurus yang kedua zodiak Aris, yang ketiga zodiak Pisces, yang keempat zodiak Scorpio, dan yang kelima adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak Eros eh, kini sangat lancar, dan mampu melunasi tentang di bulan November tahun 2021. Semoga bermanfaat. Nggak like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan.